Masih kembali Buat yang punya lagi Kepadaku. Ku yakin kau tak akan sanggup untuk bertahan Andai yang kau berikan dapatku kembalikan kepada Mas Hantaran, spesial buat Arji ya Rena Malam Ben Sikap Faksi, Uni Masih Maximei, Auji Berakhir sudah, impian cinta tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Apa yang ku alami, takdir itu harus melangkah jauh dari. pada nasibku sendiri karena tak punya emas permata hantaran cinta Penasih. Jauh darimu salah pada nasibku sendiri karena tak punya permata antara cinta Karena tak punya emas permata antaran cinta Karena tak punya emas permata antaran cinta Gimana langsung mampung di dia ongan padat Mi kapayun mi ninya angin malam ini menyapa tubuhku Tidak dapat Inginkan panasnya Hatiku ini Terasa ya Kewanitaanku ini Dengan sikapmu Apakah karena Aku Insan kekurangan Mudahnya Kepoyakannya, so oh, oh mungkin kari ribindi, aku dapat merupang kuih yang memutih menjadi permadani seperti bintang. Kepoyaknya. Satu, dua, sampai dua teh. Terkantuk hujan, dan aku coba meminta kasihmu, biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita, bukan takdir ya. Tidak yang Bung <im> <of> <im Narrate> Eradu <mouth> <imparatory> <imparatory> kebahagiaan era Wijaya, pepita yang paling cantik dari Banjar. Ada ide-ide, ide-ide. gadis gemoy, berambut pirang, gigi berbehel. Ayo! Ya. Kakak masih ada gede masih yang punya pada heran Yang punya Banjar, bencong Banjar. Coba meminta kasih Biar menjadi ikatan abadi Namun apa daya Dirlerai janji kita Mungkin takdir yang Meminta Namun apa daya Dirlerai janji kita Mungkin takdir yang Apuntan. Takkan ku duakan Hanya ladimu, Kasih satu yang ku sayang Takkan tergantikan Semoga kau dan aku Satu hati sampai mati Satu yang kusayang akan tergantikan Semoga kau daraku satu hati sampai mati Setiap tak terganti.